<tuk> tangan> Tangannya tuh. Dengan tahan, di makanya digitu terlalu apa Terima kasih itu kita aja kocap terlalu banyak Kita juga mau ambil